Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad syafi'i wa ala wa terutama ketua takmir masjid agung demak Almarhum KH Abdullah Sifat Panitia Hall Akum ke 550 KH Abdul Aziz Mushafat dan semua pengurus akhir masjid, uki para kiai, bunyai, para santri santri baik putra maupun putri semuanya yang kami cintai sekaligus yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hormat haul beliau Kanjeng Sultan Raden Abdul Fatah Al-Aktar Saidin beliau merupakan salah satu raja sekaligus imam raja yang kiai, kiai yang jadi raja di Kabupaten Temak dan ini merupakan tobat pertama Siar agama Islam di Pulau Jawa khususnya dan di Nusantara umumnya maka dalam rapat takmir kami memang mengusulkan supaya dalam khol ke depan nanti ada khataman Quran dari para santri seluruh kawan teman walaupun awalnya adalah kurang baru seribu tapi untuk tahun-tahun yang akan datang tidak hanya seribu karena santri di semua ini puluhan ribu ini kalau hanya seribu itu satu pesantren saja sudah cukup tidak usah ke pesantren yang lain tapi maksud saya ini biar santri-santri se Kabupaten Temang, putra maupun putri tahu bahwa kita punya ajengan punya Mukodam, punya kedua di Kabupaten Temang, yaitu santri yang bisa memimpin negara dan memimpin agama sekaligus, jadi pemimpin agama dan pemimpin negara sekaligus. Inilah sebagai motivasi Biar Mereka Memiliki Dan tahu Cara hikmah Santri kepada para awliya illah. Untuk itu Karena Keinginan saya itu sekitar masjid ini Penuh dengan santri membaca Quran. Ini banyak Pengurus yang ketika itu saya sampaikan, ternyata seribu itu hanya sekian persen buka yang ada di sini. Padahal konon demak ini ada yang nyurvai penghafal Quran nomor satu di Indonesia bahkan ada yang mengatakan di dunia. Hafidah dan hafidhnya, hafidh saya sebut dulu karena memang banyak kafidornya, tapi yang laki-laki, insya Allah juga tidak kalah. Tapi saya masih prihatin. Saya bangga tapi masih prihatin. Santri yang menguasai kitab ini, sekian persen, masih sangat sedikit di Kabupaten Demak. Untuk itu ke depan. Harus ada keseimbangan Kalau demak ini mayoritas hafid dan Hafidhah Dan yang akan datang Juga menjadi harapan ini Harapan kita bersama Ada kori Kori un maksudnya Ahli Membedah kitab-kitab kuning Dan itu pun jadi mayoritas juga Jadi nomor satu juga Amin Allahumma Amin jadi dulu ini zaman keemasan, ini diawali dengan panjenengan iPhone Alman Jadi jangan sampai santri-santri sekarang ini malah kendor himbahnya, harus himmah aliyah, Himmatuhu tubuh, visuroya, waris Tetap nampak di atas bumi, santri. Tapi himayahnya sampai bintang surya sana. Saya harus ke depan harus punya ilmu yang banyak, menguasai ilmu kedua-duanya ilmu sesuai dengan doa sabujagan, ropana atina fitunyah hasanah, Wafil firouz hasanah, wakina ada pen. Doa itu tidak pernah dilepas siapapun orang yang berdoa. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini pingin jadi orang mulia, pingin punya derajat yang luhur. Di akhirat pun kita juga pingin punya derajat yang luhur, selamat dari neraka, mengikuti para uliak, rombongan para uliak masuk surga Allah. Amin. Allahumma. Jadi ini saya pesan dan saya memberi masukan kepada pengurus takmir untuk kedepan kalinya monggo ini dipenuhi dengan para santri bermudarosah membaca Al-Qur'an walaupun satu anak satu juz. Ketika saya dulu mengaji di kajian dan di sana itu setiap tanggal 10 Asyura, 10 bulan Muharram Yaum Asyura itu para santri diminta untuk membaca Al-Quran satu juz, satu juz di ma'um Waliullah Kyai Haji Ahmad Mutamak sangat berkesan sehingga walaupun saya ini masih santri tapi sudah tua santri yang sudah tua masih saya menyematkan diri untuk zarah, karena sudah melekat Inilah tujuan tujuan kami, tujuan saya memberi masukan ini Semoga semua santri putra maupun putri. Jadi nanti kalau sudah jadi kiai dan punya santri-santri itu pun santri santrinya akan dikirim meramaikan, tawasulnya, tabarruknya panjenengan itu. Kanjeng Sultan Abdul Fattah al Akbar Saidin Panotoh Bomo panjelingan merasa memiliki Merasa dapat kewajiban untuk merawat Dan menyemarakkan Apalagi kalau kita hitung Kita ini termasuk turunan Walaupun tidak secara nasab Tapi ilhaknya Ilhak bisabat Dengan adanya beliau Demak dikatakan oleh Pak Amir yang kebetulan juga ketua FKUB urusi urusi agama ini saya kabarin Demak dia tahu berapa umat Islam di Demak 99,250, masya Allah mayoritas maka jangan sampai kita ini merasa di Demak ini merasa didemahkan ketika dulu ketika saya jadi santri itu demak itu dinyak-nyak demak itu apa? nah, saya mesti raih-sauh nah, ketika mesti raih cewek tapi sekarang saya bangga jadi orang demak demak adalah pusat budaya Islam jika bakal Islam punya majid agung yang dulu adalah dikatakan tadi Masjid Pesantren, jadi Pesantren sekarang ini ada ini tidak lepas dari Masjid Agung Demak, maka kita harus merasa bangga dan kita cari ilmu setinggi tingginya demi kabupaten Demak kita yang kita cintai. Semoga di acara Hall ini kita semua dapat keberkahannya dan kita bisa meneruskan perjuangannya dari. Penerus yang membanggakan beliau-beliau di alam barzah ini, mereka tersenyum melihat para santri jema ini tetap jaya, santri yang tetap eksis dan santri yang imani, yang Qurani, yang memikirkan dunia dan akhirat sekaligus. Itu yang bisa saya sampaikan semoga menjadi motivasi dan ke depan Insya Allah akan lebih meriah lagi, lebih singar lagi dan lebih Insya Allah lebih berkah, Amin. Allahumma, Amin. Amin. itu yang secara singkat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahalifikillah. Wabitsorih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.